Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ahen di channel Youtube OPS Pemula Kalbar Video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya di mana video yang sebelumnya kita sudah mencari uh, jumlah nilai ya, jumlah nilai di baris ini ya baris 5 dan baris 6 yaitu nilainya silanya dan nilainya si mirip Nah, nilai lanyan mendapatkan nilai 340 dan miri 370 nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencari uh, jumlahnya ya, mencari jumlah punyanya si manca Mong Mila Grace dan Rina ya tanpa menggunakan rumus lagi Tentu saja untuk melakukan cara ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah di mana kita harus sudah memasukkan minimal dua jumlah nilai. Kalau hanya satu saja tidak bu, tidak bisa, tidak boleh ya. Tapi memang harus dua, ya, wajib dua ya. Nah, ini kita sudah ada nih, artinya kita sudah memenuhi persyaratan untuk membuat uh, jumlah secara otomatis. Untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan teman-teman boleh klik uh, link YouTube di deskripsi di bawah ini. Oke, okay, uh, berikutnya kita akan mencari bagaimana caranya mencari nilainya secara otomatis. Yang pertama, kita posisikan di sini kursornya, ya, posisikan di atas, kemudian kita blok ke bawah. Ya, ini namanya di blok ya kita blok ke bawah kemudian kita geser kursornya ini ya. geser kursornya ini kita posisikan di sudut kanan bawah ya pastikan kursornya berubah kalau kita geser begini dia berubah begitu kalau kita geser ke sini dia berubah seperti itu Oke. pastikan kursornya seperti ini ya. Oke. kalau sudah seperti ini tinggal kita klik tahan ya kan dua kali tahan ya. atau kalau pakai mouse tinggal di klik saja ditahan dan diseret ke bawah, ya. seret ke bawah. Nah sampai di sini kan. Kemudian kita lepas. Oke, secara otomatis sudah mencari semua tanpa kita memasukkan rumus sum lagi ya. Dengan persyaratan bahwa kita harus sudah memasukkan jumlahnya minimal dua, ya. minimal dua. Ini yang pertama, ini yang kedua. ya Oke, uh, untuk ini saya rasa mudah sekali teman-teman. Dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh di-subscribe apabila tidak bermanfaat, boleh dilewatkan saja. Oke, pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari nilai rata-ratanya. Pantau terus video saya di OPS Pemula Kalbar.